the Coronavirus ini kalau secara morfologi memang dia yang membedakan dengan virus yang lain itu adanya crown atau corona ya pada uh, apa namanya pada bagian terluar dari uh, virus itu. Uh, kalau kita lihat corona matahari ya bentuknya kira-kira seperti itulah uh, untuk virus coronanya. Nah, dari corona itu yang bagian yang corona itu kita namakan dengan Uh, S spike-nya atau beliko spikenya nah, itu bagian yang nanti uh, bisa menempel ke sel inang atau sel targetnya apabila ada kecocokan. Jadi ketika ada kecocokan reseptor beliko uh, spike-nya itu dia akan berikatan ya atau binding dengan uh, sel targetnya, Benar saja sel uh, ya, seluran pernapasan manusia. Gitu. Nah, karena jenis uh, COVID-19 ini, uh, Corona virus, dia punya single-stranded RNA. Jadi, setelah diberikan uh, material genetiknya masuk ke dalam sel target tersebut. Nah, dari situ bisa uh, melakukan replikasi, termasuk juga, uh, apa namanya, dia juga membutuhkan selubung protein untuk melindungi dirinya. Nah, kemudian setelah proses replikasi selesai, dia bisa keluar dari sel tersebut dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Jadi nanti dia bisa menginfeksi sel-sel yang lain.